Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bagian yang kedua untuk membahas mengenai cut of account atau bagian perkiraan ya. Yang perlu dipahami lebih lanjut adalah fungsi kas dan bank ini, tipe kas dan bank ini itu adalah untuk semua pembayaran kas dan bank ya. Nanti untuk pengeluaran kas dan bank itu harus lewat kas dan bank ini ya. Baik ada kas kecil, ada kas besar atau kas uh, P3 atau bank atau nanti deposito dan lain-lain pokoknya yang ada di tipe akun kas dan bank. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke tipe yang selanjutnya yaitu piutang usaha. Nah, piutang usaha ini sementara yang tadi kita pilih adalah piutang untuk rupiah. Jadi nanti di sini bisa ada piutang usaha yang bermata uang misalkan itu dolar Singapura, misalkan US dollar dan lain sebagainya nanti akan berada di kelompok piutang usaha ini dan perlu diingat bahwa piutang usaha ini di dalamnya itu akan akan dengan uh, daftar daftar piutang yang sudah kita buat yaitu ada di sini di penjualan kemudian di pelanggan ini semua piutang akan berada di manajemen pengaturan di sini ya. Ada sampai ratusan ribuan bahkan sampai tak terhingga. Pokoknya ada di sini semua. Nanti ada piutang usaha IDR, piutang uang muka pembelian IDR, kemudian Singapura USD dan seterusnya gitu. Dan perlu diingat bahwa nanti Pembayaran, setiap pembayaran yang ada di kas ini, pembayaran dan penerimaan ini, dia akan menolak dengan akun-akun yang ada di uh, piutang. Di piutang sini, misalkan uh, menerima piutang, ya, misalkan kas pada piutang itu tidak ada di dalam penerimaan kas karena di sini akan disediakan khusus untuk penerimaan uang dari piutang yaitu di sini penjualan ini. Namanya itu penerimaan penjualan ini. Di sini nanti ya kita akan bahas di sesi selanjutnya gitu. Kemudian untuk persediaan di sini persediaan di sini itu nanti juga ada link yang banyak sekali Memuat stok-stok yang ada di dalam perusahaan, dia akan tersimpan di sini. Persediaan ini, barang dan jasa ini nanti juga harus kita pelajari lebih mendalam lagi. Sini nanti akan ada puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, nanti ada di sini semua, ya akan di dipanage di modul persediaan itu kemudian aktifal lancar ini biasa seperti akun biasa terus kemudian ppn masukan ppn masukan itu nanti kita inputnya harus sesuai dengan penjualan penjualan itu mengandung ppn apakah tidak nanti di sini akan otomatis akan terisi se, sebanyak PPN yang kita keluarkan atau kita terima di sini semua nanti PPN masukkan pas kita ada beli nanti ada lanjutan ada kelanjutannya lagi kemudian untuk aset ini aset ini kalau di sini itu tidak ada untuk manajemen aset berarti ini nanti Inputnya cash keluar atau belanja, atau nanti bisa menggunakan e, jurnal memorial. Ya, itu kalau yang sederhana sekali, tetapi ada disediakan fitur namanya itu fitur aset, yaitu untuk momenage aset-aset yang ada di dalam perusahaan. Ini namanya fitur. Nah, di sini ada pencatatan aset, ya. Nah, dia akan menambah modul, modulnya di sini akan bertambah aset tetap, kategori, ada pindah aset, macam-macam akan, akan ada di sini, ya. Untuk sementara kita akan men menonaktifkan dulu, karena kita baru belajar dasar sekali. Ya, pokoknya ada ini fitur-fiturnya lengkap. Nah, sampai turun ke bawah ini, ini adalah aset tetap dan akumulasi. Ini nanti dia menjadi satu kesatuan. Nah, ini ada yang namanya hutang usaha. Ini akan diisi dari pembelian yang berupa kredit. Ini ini juga ada, kalau seandainya nanti ada dua mata uang atau lebih ya, di sini nanti ada hutang usaha USD, hutang usaha SGD Singapura Dolar, dan seterusnya begitu. Di sini akan terisi dari modul pembelian. Pembelian itu ada pertama yang isi pemasuk dulu, nanti faktur pembelian, macam-macam nanti akan akan terisi di sini. Ya. Kita ini hanya mereview sekilas saja. Kemudian PPN keluaran. Ini adalah setiap kita menjual ini nanti akan ada di sini. Terus menambah secara otomatis. Kemudian ada hutang gaji itu juga nanti uh, berkaitan dengan biaya-biaya yang akan kita bayarkan, kita cadangkan. Ada masa tertentu dibayarkan di masa akan datang. Gitu ya, selanjutnya untuk penjualan beban semuanya ya standar. Nanti nanti bisa dipelajari selanjutnya. Oke, sekian dulu. Nanti kita akan masuk ke modul-modul selanjutnya.